Saya berharap di dalam kesempatan ini Mas Akbar, Mas Arif sampaikan nanti kepimpinan terutama Ketua Majelis Ulama seksinya dan bidang fatwanya yang menjadi kerisauan kami gini Mas Akbar, Mas Arif tentang Mubahalah ini kan kenapa kami sini? karena ini masalah wilayah agama Islam yang berkait dengan mubahal. Sepengetahuan kami yang pendek ini yang kurang ya karena saya bukan ustadz, saya advokat saja. Tapi saya cuma mencoba mengerti tentang Al-Quran. Saya belajar juga sebaik mungkin. Saya temukan mubahalah itu di surat al Imran ayat 61. Ya kalau nanti dikajilah di sini. Nah, perintah di dalam itu menerangkan kisah Rasulullah di dalam mubahala. Hanya saja yang ditantang oleh Rasul dalam pengertian mubahala tidak hadir. Nah, sejarahnya, asbabun nuzul dan lain sebagainya kalian mal para ulama lah yang lebih tahu. Tapi poinnya adalah yang tertulis di dalam al-imron ayat 61 satu bermubahalahlah kamu. Panggil anak, istri, dan semuanya kerabat kamu untuk bersaksi siapa yang berdusta dilakukan oleh Allah. Inilah konstruksi hukum dalam perspektif yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bapak Putri. Melakukan namanya mubahalah. Kenapa harus mubahalah? Karena ada kaitan dengan ijazah yang di bapak milik Jokowi itu dugaannya yang dikatakan diduga kuat oleh Bambang Tri sehingga sampai berani bermubahalah jika ijazah Jokowi tidak palsu tembak kepala saya nah, itu Bambang Tri maka logika hukumnya statement ini kan Gak boleh sembarangan, karena Jokowi ini presiden kita, dan saya sendiri nggak percaya masa Jokowi jasanya palsu karena ketidakpercayaan ini dan juga melanda Gus Nur maka dia metodologinya untuk mencapai kebenaran itu lewat itu nah, jadi dengan demikian Mubahala ini mekanisme untuk mencapai nilai yang dimaksud jujur benar dan adil karena akibatnya sangat serius laknat dan azab Allah nah, pertanyaan seriusnya Gus Nur sedang melaksanakan perintah Allah Ali Imran 61 tadi bersama Bambang Tri ingat posisi hukum Gus Nur ini khos atau kalau dalam podcast-podcast itu seperti sekarang saya khos inilah narasumber nah, narasumbernya Gus Nur adalah Bambang Tri yang berani menyatakan ijazah jokowi palsu itu-itu penting maka dengan demikian apa yang dimaksud dengan e, peristiwa mubahalah tadi sah secara ilmu hukum kenapa? karena tercover juga dalam Al-Quran dan Al-Quran ini kitab suci umat Islam dan inilah yang mendasari negara Republik Indonesia ini dasarnya adalah Allah Pasal 29 ayat 1 menerangkan negara Republik Indonesia berdasar ketuhanan yang maha Ketuhanan yang maha yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah dan maha puasanya dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka menurut ilmu hukum dalam konteks pengertian ilmu perundang-undangan antara batang tubuh dengan mukadimah tidak boleh bertentangan. Jadi dasar negara Republik ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, Yang dimaksud Tuhan Esa itu adalah Allah Allah itu punya hukum Namanya hukum Islam nah, sumber hukum Islam dua Al-Quran dan Sunnah Nah oleh karena itu Ini tadi mubahala ada di Quran Juga ada di Sunnah karena dilakukan terus Diam bicaranya Nabi, sikapnya Nabi seput, ya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan Nabi itu namanya hadis Ada dalam sebagai mubahala Jadi oleh karena itu Mengapa kok ditangkap gitu loh? Nah, itu sudah terjadi satu bulan lebih yang lalu. Tapi kini Bambang Tri, dipindahin ini Pak, ini satu foto. Nah, bohong fotonya, bisa dikelihat. Ya. Pak, lihat maaf ya. Ini di Semarang ya? Insyaallah. Polres. Eh, Polda ya? Polda. Sementara kemarin ditangkapnya di Mabes. Jadi grade-nya diturunkan ke tingkat polda, saya nggak ngerti kenapa ya. Katanya karena banyak saksinya di daerah Jawa Tengah, terutama Solo. Katanya mau diadilinya di Solo. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi tolong uh, di ini, lihat ya sebagai yang ada di ini. Ya, supaya masyarakat tahu betapa ulama. Gus Nur ini ulama bro. Yang Yang ngerti Quran. Mbak ya, Menteri, entahlah, tapi dia aktivis. Ya nggak boleh dan muslim, sholatnya. Ya. Jadi karena itu, di dalam pengertian jaminan negara pasal 29 ayat 2 itu bagaimana? Negara menjamin, warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan kita Islam, sumber nilainya Al-Quran, ada di Quran, Quran dijalankan, kok ditangkap. Jadi pertanyaan seriusnya yang menista agama ini polisi jaksa sekarang karena sudah masuk P21 atau Gus Nur sama Mbak Menteri. Nah, ke kesinilah kita pentingnya MUI, khusus di bagian fatwanya mohon sudikiranya bagaimana posisi mubahalah itu supaya kita ada juklak, ada apa dan lain sebagainya sehingga nanti ke depan kalau orang bermubahalah tidak masalah seperti ini tidak dituduh hoak Tidak dituduh menyebarkan berita bohong Tidak dituduh menyebarkan keonaran Tidak dituduh menista agama Pasal enam KUHP Dan pasal 14 Undang-Undang uh, Nomor 1 tahun 1946 Nah ini kan hmm, Terjadi kerugian konstitusional Kalau sudah sumpah membalah Sudah otoritas ada di Allah Subhanahu SWT Saya ngeri ketika ada orang yang yang itu yang sudah kita senang atau tidak senang penilaian pro A atau pro B itu bukan urusan saya urusan saya adalah bagaimana menyadarkan umat bahwa jika kalau sudah ada yang sumpah umpala tolong merenung sebab sekali lagi belum pernah sumpah umpala itu gagal setahu saya sampai orang kelas tingkat tinggi kena juga hanya saya memang terus terang tidak mengekspos yang tidak enak adalah di ekspos, tapi yang jelas sumpah mubala itu sumpah yang sangat sakral. Yang pernah melakukan di sini, setahu saya, Habib Rizik. Kemudian sekarang ini, Cak Nur jangan melihat siapa yang sumpah, tapi jelas dia sudah berani bermubala. Itu tidak semua orang. Orang yang berani mati, berani segalanya Berani resiko setinggi apapun Itu baru berani mubahala. Orang yang yakin benar Kalau tidak yakin benar atau ragu-ragu Tidak mungkin berani Mubahala Jadi Sumpah Mubahala itu Sumpah yang sangat medeni Mengerikan, menakutkan bagi orang yang beriman Oleh karena itu penjeningan yang beriman, yang tahu ada subhanahu ta begini, segera surut segera bertaubat dan sudahlah paling tidak netral sudah, wes netral gak usah dukung mendukung, netral daripada kena subhanahu dan kena tidak, kena kan tergantung Allah subhanahu ta'ala jadi ini dalam keyakinan spiritual saya, akan ada korban